Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun Anda berada. Selamat siang, kembali di TV Hadir untuk mengabarkan informasi terbaru dan kabar baik seputar idola kita, Lesti dan Rizky Bilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk memberikan kabar baik, kabar terbaru dan bahagia seputar Leslar tentunya Baiklah sahabat untuk mengawali kabar terbaru di siang hari ini ada kabar spesial vitamin bahagia pastinya yang kita dapatkan kali ini dari Kak Rita Raja Kukuk yang memposting video BBL ini lagi ngobrol nih persahabat ya. Masya Allah, Abang Fatih ini persahabatnya excited banget, pinter sudah bisa ngerespon nih persahabatnya saat diajak ngobrol. Masya Allah luar biasa anak yang sangat tentunya pinter. Mudah-mudahan menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Postingan ini pun persahabat repost kembali oleh akun Sedal Putih. score bilar ada kalimat caption juga yang dituliskan. Masya Allah, ayang diajakin ngobrol, responnya bagus banget, pinter banget, kayak sudah mengerti, luar biasa banget ya Abang Fatih Mudah-mudahan menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang cerdas, amin Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan dan tentunya respon yang positif diberikan Dari akun radcom 8622020 mengatakan Masya Allah, Abang El makin aktif dan responnya bagus Love you Abang L, Masya Allah banget ya dukungan Ini terbukti semakin banyak diberikan dari orang-orang baik Yang selalu tulus mensupport idola kita dan keluarga besar Kemudian persahabat, kita simak juga persahabat ya di unggahan special Indosiar. Indosiar 3 jam yang lalu ini memposting Info, soal dangdut Akademi 5 yang akan disiarkan secara langsung di Indosiar kali ini, jurinya ada Benigno. Yang akan tampil juga di acara DA5 bersama Bunda Lesti nih ya. Benigno adalah tentunya juri di Dangdut Akademi 5 nanti. Disimak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh akun Indosiar. Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat dangdut kamu dan jadilah bintang selanjutnya di Dangdut Akademi 5. Nantikan The Akademi 5 dengan deretan juri-juri yang luar biasa segera hanya di Indosiar. Wow, masyaAllah banget ya. Kita juga pastinya makin gak sabar untuk menyaksikan Bunda Lesti Kejora yang akan siap tampil menjadi juri di Dangdut Akademi 5 yang akan disiarkan Tanggal 6 Juni, hari Senin, pukul 20.30 waktu, Indonesia Barat Dan selanjutnya, para sahabat, kita simak juga ada kabar yang sangat membahakkan sekali mengenai keberangkatan haji tahun ini Saat di channel Youtube KH Infotainment, Gus Miftah saat di wawancara ini menyampaikan secara langsung Bahwa berkas yang sudah siap itu adalah Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Masya Allah, Tabaraka Allah, Bismillah, para sahabat, semoga dilancarkan semuanya. Amin, Allahumma, amin. Kita sebagai fans sejati harus mendoakan yang terbaik. Semoga semuanya lancar, semuanya dimudahkan, dan tidak ada halangan satu apapun. Amin. Berkas lengkap, rezeki Pilar dan Lesti kejarah pergi haji tahun ini. Masya Allah banget ya. Info ini pun para sahabat di kembali oleh akun Lestari.Lessler Lovers 2. Banyak tanggapan komentar yang positif juga yang diberikan Dari akun Instagram pipit7997 Mengatakan, Masya Allah, semoga sehat-sehat semuanya, lancar semua prosesnya, amin Doakan selalu yang terbaik, apapun yang dilakukan oleh idola kita Untuk berikutnya, para sahabat, kita mampir ke fashionnya Abang Fatih saat Abang Fatih digendong oleh Mas Gilang atau Juragan 99 Outfit yang dipakai ini bukan kaleng-kaleng ya Kita mulai dari harga sepatu yang dipakai oleh Baby BBL Itu mencapai Rp 459.000 Dan untuk baju itu dibanderol Rp 1.650.000 Masya Allah Abang Fatih mudah-mudahan berkah barokah rezekinya dan selalu diberikan kelancaran kita lihat juga bersahabat baju yang dipakai oleh bang fatih ini ini saat difoto oleh papa bilar di laman akun instagram pribadinya diunggah ini mencapai harganya 549.900 rupiah masya Allah. semoga bersahabat ya rezeki dari kita selalu lancar dan kita semuanya juga selalu diberikan kelancaran rezekinya dan apapun yang dilakukan diberikan kemudahan Kita masih menunggu cidukan dan kabar terbaru berikutnya juga bersahabat ya Karena hari ini juga pastinya bakal ada sesuatu kejutan spesial yang akan kita dapatkan Apalagi Bang Boril Ini sudah berada di rumahnya Leslar saat lang Instagram Kita doakan apapun yang dilakukan hari ini selalu diberikan kelancaran Bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih